Wilayah Suwon Timur sedikit ke selatan. Ini adalah langit biru yang tenang dan kawanan burung sesekali terbang melewati. Kicauan burung tampaknya bergabung bersama dalam gelombang ketika menyebar ke kejauhan. Berdengung. Namun, kedamaian ini tiba-tiba pecah setelah waktu yang lama dan kawanan burung melarikan diri satu persatu. Orang bisa melihat langit biru biru perlahan memutar balikkan pada saat ini. Retak, distorsi mencapai batas dan ruang dicabut dengan paksa. Retak spasial besar perlahan muncul. Setelah merobek ruang, aura amat buruk yang bisa mengisi langit tersapu. Aura amat buruk ini perlahan-lahan menyebar ketika suhu daerah secara bertahap turun. Setelah itu, celah spasial perlahan bergetar dan sosok kurus adalah orang pertama yang keluar dari dalamnya. Mata hitam pekat itu memandang ke arah tanah begitu dia melangkah keluar dari celah spasial. Segera setelah itu, Emosi yang rumit melonjak dalam matanya yang acuh tak acuh. Tampaknya itu adalah kenangan, kegembiraan, kebencian. Wilayah Suan Timur, aku akhirnya kembali. Lindung merentangkan tangannya. Dia sangat menghirup udara dingin milik daerah ini dan bergumam. Ruang di belakang Lindung bergetar ketika beberapa sosok berjalan keluar. Segera setelah itu, aura amat buruk tiba-tiba menguat. Angka yang tak terhitung jumlahnya dengan aura ganas tampaknya menutupi langit dan tanah saat mereka bergegas keluar dan berkumpul di belakang lindong. Meskipun ada begitu banyak dari mereka, tidak sedikit pun suara aneh yang dipancarkan. Gerakan dan napas mereka membuat mereka tampak seperti satu kesatuan. Pemandangan yang agak mengejutkan. Apakah ini daerah Suan Timur? Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Liu Qing mengamati daerah itu dan tertawa kecil. Kakak. Di mana kita? Api kecil melihat sekeliling sebelum bertanya. Meskipun dia yakin bahwa mereka telah tiba di wilayah Suan Timur. Mengingat betapa luasnya itu. Tidak ada yang tahu di mana mereka telah mendarat. Kita akan tahu kapan kita berjalan-jalan. Lindong melambaikan tangannya. Matanya memandang ke depan saat tubuhnya melesat ke depan. Semua orang, termasuk 8.000 tentara Tiger Devoring yang kuat, segera mengikuti. Mereka sangat cepat. Dalam 10 menit atau lebih singkat, mereka sudah melakukan perjalanan ribuan mil. Namun, kedamaian sebelumnya tidak ada lagi. Semua yang masuk ke mata mereka adalah tanah yang sobek dan sobek. Tampaknya tanah itu telah mengalami perang yang mengerikan. Sepertinya perang yang dimulai oleh Yuan Ge telah menyelimuti seluruh wilayah Suan Timur. Martin kecil mengerutkan kening dan berkata saat dia menyaksikan adegan ini. Lin Dong mengangguk. Dia telah melihat banyak orang melarikan diri di sepanjang jalan. Namun, sebagian besar dari mereka adalah rakyat biasa dan yang terkuat di antara mereka hanya dalam tiga tahap penciptaan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan tanda-tanda kelompok lindung. Ada kelompok besar yang menuju ke arah kita dari depan. Beberapa dari mereka tampaknya memiliki sedikit kemampuan tua pertama Zuli tiba-tiba melihat ke depan dan berkata, Energi mental Lindung tersapu keluar setelah mendengar ini. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 10.000 orang di grup ini. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada kelompok yang mereka lihat sebelumnya. Selain itu, salah satu dari mereka tampaknya telah mencapai tahap kematian mendalam awal. Bahkan di sekte super. Kekuatan seperti itu akan memungkinkan seseorang untuk memiliki posisi yang lebih tua. Namun, orang-orang ini menunjukkan ekspresi panik dan jelas-jelas berasal dari pihak yang kalah. Satu-satunya hal untuk mengetahui adalah dari mana mereka berasal. Kakak, Flame kecil memandang Lindong untuk mendapatkan pendapat yang terakhir. Tidak perlu membuang waktu, Lindong menggelengkan kepalanya. Wilayah Suan Timur saat ini sangat kacau. Sebagian besar karena perang antara kekaisaran di bawah gerbang Yuan dan yang di bawah sekte super lainnya. Mereka tidak memiliki mood untuk repot dengan pertarungan level ini. Begitu mereka menghabisi Yuan Gate, semua kekacauan akan secara alami menghilang. Flame kecil mengangguk setelah mendengar ini. Dia baru saja akan melambaikan tangannya dan memberi perintah ketika dia melihat ekspresi Lindung tiba-tiba membeku. Ungguh. Lindung menyipitkan matanya dan mengintip ke kejauhan saat dia berkata, "Apa itu api kecil juga melihat ke kejauhan dan bertanya, sepertinya ada seorang kenalan." Lindung tersenyum tipis, ekspresinya sepertinya mengisyaratkan bahwa dia mengenang masa lalu. "Sudah berapa tahun gemuruh?" Banjir orang yang agak menyedihkan melonjak melewati jalan. Mereka menatap ke belakang mereka dari waktu ke waktu dengan mata penuh kecemasan dan kepanikan. Di bagian paling depan dari kelompok ini adalah seorang wanita parubaya berwajah pucat bepergian dengan kecepatan tinggi. Dia tampaknya terluka parah dan tidak bisa menanggung siksaan seperti itu. Rangan yang berlarut-larut terus-menerus muncul tenggorokannya ketika darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Bibi mau bela diri. Kamu baik-baik saja. Teriakan alarm datang dari samping ketika seorang wanita bergegas mendekatinya. Wanita ini mengenakan gaun biru. Wajahnya cantik dan tubuh langsingnya seperti pohon willow di tepi danau. Memberinya penampilan yang sangat memikat. Pada saat ini, dia menatap wanita parubaya dengan ekspresi khawatir. Nada suaranya dipenuhi kekhawatiran. Lan Ying, aku baik-baik saja. Jika mereka berhasil mengejar ketinggalan, aku akan pergi dan menghentikan mereka. Kamu akan segera memimpin semua orang kembali ke Nine Heaven Supreme purity Palace. Mereka akan aman hanya setelah mencapainya. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi Bibi bela diri, kamu tidak ada lagi omong kosong. Ini semua yang tersisa dari keluarga Kekaisaran Celestial Empire kamu. Apakah kamu ingin seluruh klan kamu terhapus? Mata wanita parubaya itu berubah tajam saat dia berkata. Lan Ying menggigit bibir merahnya erat-erat setelah melihat ini dan darah segar mengalir keluar. Wanita parubaya yang disebut Bibi Bella Dirimo juga mendesah pelan putus asa. Dia akan berbicara ketika ekspresinya berubah secara drastis. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Berhenti, kelompok besar itu segera melambat dengan cara yang menyedihkan ketika banyak pasangan mata memandang ke depan. Ekspresi mereka berubah. Setelah itu, ribuan pasukan tombak bergegas maju, menjaga kelompok dari depan. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Pada saat ini, pasukan hitam besar berdiri di langit di depan mereka. Aura amat buruk yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini sangat padat, dan bahkan menyebabkan udara itu sendiri mengeras. Bibi bela dirimu memandangi pasukan yang tenang dan tidak bergerak di depan matanya. Ketika guncangan hebat tiba-tiba muncul di dalam diri mereka, pemandangan ini menyebabkan dia kesulitan bernapas. Selain itu, Pasukan misterius ini bukanlah yang menyebabkan hatinya bergetar. Sebaliknya, 10 sosok di depan kelompok yang melakukannya. Setiap dari mereka menyebabkan jantungnya bergetar. Meskipun dia bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas di wilayah Suan Timur dengan kekuatan tahap kematian awal yang mendalam, dia merasa lemah seperti bayi di depan orang-orang ini. Bibi membela diri. Mereka tampaknya bukan dari Yuanget. Wajah cantik Lan Ying awalnya memucat. Namun, dia dengan cepat membuka mulutnya dan berkata, ini karena dia tidak merasakan permusuhan dari pasukan misterius ini. Bibir Martial Mo akhirnya terbangun dari kebingungannya setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru turun dari kudanya dan dengan hormat berkata, Tetua, bolehkah aku tahu siapa kamu? Junior ini adalah Mo Yun, sesepuh dari Istana Kesucian Tertinggi Sembilan Surga. Aku berharap bahwa para tetua akan memaafkan kami jika kami telah menyinggung kamu dengan cara apapun. Petik 2, Lan Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihatnya berakting sedemikian rupa. Mereka sangat menyadari kekuatan dan kesombongan Bibi Bela dirimu. Namun, cepat, semuanya turun. Jangan kasar, beberapa tetua ini tidak lebih lemah dari Tuan Istana. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Bibi bela dirimu buru-buru mengatakan setelah itu semua orang tampak linglung. Tidak lebih lemah dari tuan istana. Ekspresi kelompok Lanying berubah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka buru-buru turun, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Aliran hitam di langit yang jauh secara bertahap mendekat setelah kelompok mereka berhenti. Dengan pendekatan mereka, aura amat buruk yang menakutkan menyebabkan wajah-wajah kelompok Lanying pucat. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpastian Faksi apa yang dimiliki kelompok misterius ini di depan mereka Barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihasilkan oleh istana sembilan surga tertinggi mereka Lan Ying dan yang lainnya diam-diam mengangkat mata mereka saat mereka membungkuk hormat Setelah itu, mereka melihat beberapa sosok di depan kelompok ini perlahan turun ke arah mereka Nona Lan Ying sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Bibi bela dirimu buru-buru membungkuk ketika dia melihat orang-orang ini turun. Namun, tawa hangat tiba-tiba ditularkan dari depan. Ini menyebabkan dia terkejut. Sesepuh ini sebenarnya berkenalan dengan Lan Ying. Lan Ying. juga terkejut. Dia bertukar pandang dengan Bibi bela dirimu. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan melihat beberapa orang berdiri di depannya. Di bagian paling depan adalah seorang pemuda kurus. Pria muda itu seusia dengannya. Wajah mudanya memberinya perasaan yang akrab. Tetua, apakah kamu berkenalan dengan Lan Ying? Bibi Martial bertanya dengan hati-hati. Dia tidak ceroboh hanya karena orang ini terlihat muda. Tekanan dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia tidak dapat bahkan mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Kamu, kamu, kamu Lindong. Suara Marsial Bibi Mo baru saja terdengar ketika Lanying, yang berpikir keras di samping, tiba-tiba menjerit. Terkejut dan tidak percaya menutupi wajahnya yang cantik. "Kamu, kamu masih hidup?" Lanying berseru setelah kata-katanya sebelumnya terdengar. "Lindong, Lindong yang mana?" Tetua Mo menatap Lanying dengan ekspresi bingung. Dia berpikir untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat mengingat individu tingkat puncak seperti itu di wilayah Suan Timur. Dia adalah Lindong dari Daosek, Lindong yang sama yang terpaksa meninggalkan wilayah Suan Timur oleh tiga kepala besar gerbang Yuan tiga tahun lalu. Dia keluar bersama dengan aku dari Perang Seratus Kekaisaran saat itu. Lan Ying buru-buru menjawab, Lindong Daosek Tetua tetuamo sekali lagi tertegun. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan syok cepat melonjak di wajahnya. Matanya tampak seolah-olah dia melihat hantu ketika dia melihat ke pemuda yang tersenyum di depannya lagi. Haha, <laughs> sepertinya rindu. Lan Ying masih mengingatku. Lindong tersenyum. Dia memandang wajah cantik Lan Ying yang sudah dikenalnya dan merasa agak emosional. Segalanya telah berubah sekarang karena mereka telah bertemu lagi bertahun-tahun kemudian. Lindong memiliki kesan yang cukup baik tentang Lan Ying ini dalam Perang Hundred Empire. Paling tidak, yang terakhir tidak memandang rendah dia hanya karena dia berasal dari Kekaisaran Peringkat Rendah. Kamu, aku mendengar bahwa kamu dipaksa untuk meninggalkan wilayah Suan Timur oleh tiga kepala besar gerbang Yuan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu masih hidup, apakah kamu tahu? Martial Junior Su Rauh sering memikirkanmu. Dan Senior King Su bela diri. Dia juga menyebut kamu. Mereka pasti akan sangat senang mengetahui bahwa kamu masih hidup. Wajah cantik Lan Ying menjadi sedikit memerah karena kegembiraannya. Bahkan suaranya menjadi lebih tergesa-gesa. Su Rou, mata Lindung tampak menjadi sedikit lembut saat dia mengingat wanita muda yang pemalu itu. Namun, segera setelah itu, emosi yang rumit muncul dalam hatinya. Ling Qingzu, peri yang dulunya dingin dan sombong adalah satu-satunya wanita yang telah dia pandangi dan kejar. Justru karena dia bawa Lindung telah meninggalkan kekaisaran yang besar-kecil. Terlepas dari apa yang telah berubah. Lindong tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan satu-satunya wanita yang telah melakukan tindakan intim dengannya. Dia bertanya-tanya bagaimana nasibnya selama bertahun-tahun. Batuk, Bibi Marsialmo menatap Lan Ying, yang wajahnya memerah karena kegirangan dan segera batuk. Lindong yang sekarang jelas tidak lagi menjadi murid Dao Sek yang lembut sejak saat itu. Berdasarkan urutan di mana kelompok orang di depan mereka berdiri, jelas bahwa Lindong adalah pemimpinnya. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan orang-orang ini tidak lebih lemah daripada penguasa istana dari sembilan surga agung dari istana kemurnian tertinggi mereka. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang murid Dao Sekte bisa menjadi begitu menakutkan dalam waktu tiga tahun. Lan Ying cepat pulih setelah mendengar bibi bela diri batuk pelan. Dia segera melepaskan tangisan dan buru-buru mundur selangkah. Lin Dong tersenyum. Dia akan berbicara ketika ekspresi di matanya mengeras. Mata yang acuh tak acuh itu memandang kekejauhan di mana sekelompok besar orang bergegas ke arah mereka. Beberapa individu yang kuat juga bergegas ke udara. Orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa. Bibi Martial Mo dan Lan Ying juga mendeteksi aktivitas dari belakang dan ekspresi cemas melintas di mata mereka. Pemimpin yang hebat, The Heaven Dragon Demon Commander memandang Lindong, mereka dari Yuan Gate. Marten kecil tersenyum tipis, ekspresi dingin melintas di wajahnya yang tampan. "Bunuh mereka semua!" Lindong menarik matanya dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Dimengerti!" The Heaven Dragon, demon commander, tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Beberapa saat kemudian, tangisan yang menyedihkan tiba-tiba ditransmisikan dari belakang. Lanying dan yang lainnya buru-buru menoleh. Selanjutnya, mereka melihat orang-orang kuat dari Yuan Get yang bahkan bibi bela diri mau tidak bisa kalahkan, terbunuh dalam sekejap. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Swoosh, itu bahkan tidak semenit kemudian ketika Panglima Iblis Naga Langit sekali lagi muncul di belakang Lindong. Tidak ada jejak darah di tubuhnya. Namun, aura intimidasi yang kuat menyebabkan orang-orang di belakang laning gemetar saat mereka menutup mulut mereka dengan erat. Bibi bela diri Mo dan Lan Ying menelan seteguk air liur. Mereka sangat menyadari bahwa ada tiga ahli tahap kematian mendalam awal di antara para ahli dari Gerbang Yuan. Dibandingkan dengan mereka yang dari Gerbang Yuan, jelas bahwa orang-orang di depan mereka benar-benar dewa kematian. Namun, ketakutan mereka berubah menjadi sukacita setelah mereka mengingat berapa banyak anggota klan mereka telah terbunuh oleh Yuan Get. Lindong, terima kasih telah menyelamatkan kami. Lan Ying mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya berubah sedikit merah karena dia lolos dari bahaya. Dia dengan cepat mengucapkan terima kasih padanya. Lin Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Nona Lan Ying, apakah kamu tahu bagian mana dari wilayah Suan Timur kita? Ini adalah bagian selatan wilayah Suan Timur. Ini adalah perbatasan antara Kekaisaran Langit dan Kekaisaran Gunung Utara. Namun, Kekaisaran surgawi tidak ada lagi, kata Lan Ying dengan sedih. Lindong mengangguk, kekaisaran surgawi berada di bawah istana 9 tertinggi surga kemurnian. Karena gerbang Yuan telah menyatakan perang terhadap Nine Heaven Supreme Purity Palace, itu tentu saja tidak akan melepaskan kekaisaran bawahan ini. Apakah 9 surga agung istana kemurnian masih baik-baik saja? Lindong ragu sebelum bertanya, "Kita tidak yakin." Kita semua telah melarikan diri dari gerbang Yuan selama periode waktu ini. Sudah lama sejak kami menerima informasi dari istana. Namun, aku percaya bahwa seharusnya tidak ada masalah karena master istana ditempatkan di sana. Lan Ying berpikir sejenak sebelum berbicara. Betul, Lan Ying tiba-tiba teringat sesuatu saat matanya yang cantik membelalak. Lin Dong, aku ingat bahwa kamu berasal dari klan Lin dari Kekaisaran Gritian, kan? Ya, Lindong mengangguk, kegelisahan melonjak dalam hatinya saat dia mengamati penampilan Lan Ying. Apa yang terjadi dengan Kekaisaran yang Besar dan Klan Lin? Kamu harus cepat kembali. Kekaisaran Gritian telah diserang oleh kerajaan sekitarnya yang setia pada Gerbang Yuan selama tiga bulan dan telah menderita serangkaian kekalahan terus-menerus. Mereka bahkan dipaksa kembali ke ibu kota. Semua anggota klan besar di dalam Kekaisaran telah berkumpul di ibu kota. Jika kota itu jatuh, aku khawatir mereka tidak akan bisa lepas dari pertumpahan darah. Lan Ying buru-buru berkata, suaranya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat menjadi sedingin es. Wajah Lindong yang terlihat agak hangat dari sebelumnya telah menjadi sangat aneh. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1184, Negara Bagian Wilayah Swan Timur Aura yang sangat mengerikan menghancurkan awan. Dalam sekejap, rasanya suhu di sekitarnya merosot. Lan Ying dan yang lainnya yang paling dekat dengan Lindung tidak mampu menanggung aura yang mengerikan. Mata mereka dipenuhi dengan ngeri saat mereka buru-buru mundur dengan wajah pucat. Kakak, Flame kecil segera berbicara ketika dia melihat situasi ini. Aura amat buruk menghilang sedikit demi sedikit. Sementara tampilan menyeramkan di wajah Lindung juga secara bertahap memudar. Namun, dinginnya mata hitam pekatnya seperti es yang tidak pernah meleleh. Begitu dingin sehingga bisa membekukan jiwa seseorang. Nona Lan Ying, bisakah aku menyusahkan kamu untuk menunjukkan kepada kami jalannya? Kita harus segera kembali ke Kekaisaran Gritian. Lindong memandang ke arah Lan Ying dan berkata, Oke, okay. Lan Ying melihat anggota klan Kerajaan Kekaisaran Surga di belakangnya, sebelum dia mengangguk. Jangan khawatir kehilangan Lan Ying. Aku akan mengirim orang untuk mengawal anggota Klan ini ke tempat yang aman. Lindung segera menyatakan. Bagaimanapun, dia menyadari kekhawatiran Lan Ying. Kalau begitu, aku harus berterima kasih. Baru kemudian Lan Ying menghela nafas lega, sebelum dia berterima kasih berterima kasih padanya. Mengingat status dan kekuasaan Lindung saat ini, kata-katanya ini pasti akan memastikan keselamatan anggota Klannya di wilayah Suan Timur. Bibi mau bela diri, aku akan mengikuti Lindung ke kekaisaran yang besar. Anggota klan aku akan berada di tangan kamu. Lan Ying memiringkan kepalanya dan menatap Bibi bela diri mo saat dia berbicara. Bibi bela diri mo mengangguk. Dia tidak keberatan. Kelompok Lindung terlalu menakutkan. Dan bahkan Nine Heaven Supreme Purity Palace mereka tidak mampu menyinggung mereka. Fakta bahwa Lan Ying dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan hubungan dengan kelompok seperti itu sudah sangat bermanfaat bagi mereka. Lin Dong memberi isyarat dengan lembut. Seorang Kapten Tiger Devouring Army dengan cepat berjalan maju dan dengan hormat berkata, Pemimpin yang hebat. Kamu akan memimpin 200 tentara Tiger Devouring Army dan mengawal mereka ke tempat yang aman. Dimengerti, Kapten segera menjawab, Nona Lan Ying, mari kita pergi. Lindong melihat ke arah Lanying dan berkata, Bibi bela diri mau memandangi kapten, dan kekaguman tanpa sadar memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir hampir mencapai puncak tahap kematian mendalam yang maju. Selain itu, aura dari apa yang disebut Tiger Devouring Army di belakangnya semua agak kuat. Mereka seperti sekelompok serigala dan harimau. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu singkat kurang dari tiga tahun. Murid Dao Sekte dari saat itu benar-benar akan menjadi sekuat ini. Jika trio Tian Yuan Zi mengetahui bahwa semut di mata mereka telah tumbuh sedemikian rupa, aku bertanya-tanya apakah mereka akan merasa menyesal di hati mereka. Petik 2 Bibi diri Dirimo merasa agak sedih tetapi segera setelah itu sangat senang. Gerbang Yuan telah memulai perang, menyebabkan wilayah Suan Timur jatuh ke dalam kekacauan. Sekarang, Seseorang akhirnya datang untuk menyembuhkan momok ini. Lindong benar-benar bintang kemalangan yang menakutkan bagi Yuan Get. Ayo pergi, Lindong selesai dengan perintahnya. Tanpa basa-basi lagi, sebuah pikiran melintas di benaknya dan energi mental yang tak terbatas langsung meraih Lan Ying. Selanjutnya, sosoknya bergerak. Dan ketika itu muncul sekali lagi, itu sudah sepuluh ribu kaki jauhnya. Desir-desir, setelah melihat Lindong bergerak. Little Marten, Little Flame dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti. The Tiger Devouring Army yang mirip dengan satu tubuh naik ke udara. Seperti awan hitam, aura menakutkan dan ganas bergemuruh di sekitar mereka saat mereka juga mengikuti. Saat Bibi bela diri mau menatap barisan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sekali lagi. Kemungkinan tidak ada sekte super tunggal di wilayah Suan Timur yang akan mampu mengeluarkan barisan yang mengerikan seperti itu, kan? Fakta bahwa murid mengerikan seperti itu berasal dari Dao Sekte benar-benar membuat mustahil untuk tidak iri hati. Nona Nonalanying, bisakah kamu menjelaskan kepada aku situasi saat ini di wilayah Suan Timur? Figur cahaya berkedip. Lindong dan yang lainnya telah mendorong kecepatan mereka ke batas. Dan Lan Ying hanya bisa mengikuti tanpa usaha apapun karena dia sepenuhnya bergantung pada energi mental Lindong untuk membawanya. Saat ini, kepala Lindong dimiringkan dan mengambil kesempatan untuk menanyakan keadaan terkini wilayah Suan Timur. Selain Gerbang Yuan, hanya Sekte Dao dan Sembilan Surga Agung Istana Kesucian masih ada di antara delapan Sekte Super di wilayah Suan Timur. Sekte Super lainnya telah menyerah dan bersekutu dengan Yuan Get. Atau dihancurkan oleh mereka. Lan Ying dengan lembut menghela nafas saat dia berbicara. Gerbang Yuan seharusnya tidak sekuat ini. Lin Dong sedikit mengernyit. Meskipun sebelumnya diketahui bahwa Gerbang Yuan adalah sekte super terkuat. Mereka jelas tidak memiliki kemampuan untuk memulai perang dengan begitu banyak sekte super sekaligus. Petik 2. Berbicara secara logis. Seharusnya begitu. Namun, tidak lama setelah perang dimulai. Yuan Get tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dan sekte super biasa tidak lagi cocok untuk mereka sama sekali. Mereka telah menyembunyikan diri mereka terlalu dalam. Petik 2. Mata lindung sedikit menyipit. Kemungkinannya bukan karena Yuan Get menyembunyikan diri terlalu dalam. Tetapi mereka memiliki semacam bantuan. Selain itu, bantuan seperti itu sangat mungkin berasal dari Himo. Dari benih iblis di tubuh trio Huo Yuan. Lindong tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi antara Yuan Get dan Imo. Bukan tidak mungkin bagi Imo untuk menggunakan semacam metode untuk meningkatkan kekuatan para murid Gerbang Yuan. Memikirkan bahwa bajingan ini telah bersekutu dengan Imo, Ying, apakah Dao Sekte baik-baik saja? Lindong bertanya dengan lembut. Dia memiliki ekspresi yang sangat rumit di matanya ketika dia mengucapkan dua kata ini. Meskipun dia hanya tinggal di Dao Sekte selama setahun, jika keluarga Lin adalah rumah pertama Lin Dong, maka Dao Sekte akan menjadi yang kedua. Dia tidak akan pernah melupakan banyak orang yang dia temui dan kenangan yang dia buat di sana. Ying Huan Huan, Ying Xiao Xiao, Wang Yan, Wu Dao, Ying Xuan Zi, dan semua murid kakak Hall de Solate Hall. Lin Dong telah mengalami terlalu banyak selama bertahun-tahun. Dan hanya tahun itu di Dao Sekte memungkinkannya untuk benar-benar merasakan kehangatan. Perasaan seperti itu belum terasa bahkan setelah dia mendirikan Fort Titans Palace. Lan Ying melihat lindong Dia secara alami telah mendengar tentang acara daerah iblis unik dari tiga tahun lalu. Karena dia takut melibatkan Dao Sekte, Lin Dong mengumumkan pengunduran dirinya di depan semua orang. Dao Sekte masih baik-baik saja. Meskipun Yuan Ge telah menginvasi beberapa kali, Dao Sekte telah menangkal mereka pada akhirnya. Orang yang sangat luar biasa telah muncul di Dao Sek saat ini, dan aku percaya kamu harus mengenalnya. Petik 2. Oh, Lin Dong Samar-Samar tertawa, tetapi tangannya tanpa sadar mengepal, sementara hatinya yang biasanya tenang mulai bergetar pada saat ini. Dia disebut Ying Huan-Huan, dan merupakan putri Tuan Sekte Dao. Dia sekarang sangat terkenal di wilayah Suan Timur. Ketika Gerbang Yuan mengirim tiga praktisi panggung samsara untuk menyerang Dao Sekte, mereka semua dicegat oleh Ying Huan Huan. Meskipun dia menderita beberapa luka pada akhirnya, ketiga ahli super tahap samsara itu semuanya terluka parah. Nada suara Lan Ying tanpa disadari menjadi sedikit bersemangat, sementara ekspresi pemujaan berkedip di matanya yang cantik. Ying Huan-Huan saat ini tidak diragukan lagi merupakan legenda di wilayah Suan Timur. Dia terluka, ekspresi lindung berubah dingin. Sebagai tanda-tanda aura mengerikan yang sebelumnya tidak mampu ditanggung oleh Lan Ying mulai muncul. Itu setengah tahun yang lalu. Aku tidak tahu bagaimana Ying Huan-Huan berkultivasi saat kekuatannya tumbuh hari demi hari. Itu karena dia bawa serangan Yuan Get di Dao Sect telah dihentikan berkali-kali. Namun, Meskipun individu yang tangguh seperti dia telah muncul di Daosek, kekuatan tersembunyi gerbang Yuan terlalu menakutkan. Oleh karena itu, Daosek terpaksa bersembunyi di dalam formasi perlindungan sekte besar mereka dan berada dalam kondisi yang sangat pasif. Lan Ying tidak mampu menahan aura yang mengerikan, sehingga dia berbicara dengan cepat. Sampah Yuan Get ini, lindung sedikit menggertakkan giginya saat niat membunuh di dalam hatinya melonjak. Dia secara alami tahu mengapa kekuatan Ying Huan Huan melonjak begitu cepat. Itu pasti karena kekuatan ice master kembali. Setelah kekuatan ice master sepenuhnya terbangun, bahkan Lindong tidak akan tahu apakah dia adalah Ying Huan Huan atau ice master. Bajingan gerbang Yuan ini benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk memaksa Ying Huan Huan menjadi negara yang Lindong tidak ingin melihat yang paling. Terlebih lagi. Ketika dia memikirkan tentang situasi yang buruk yang dialami Dao Sek dan banyak beban yang harus ditanggung Ying Huan-Huan, bagaimana mungkin niat membunuhnya tidak meningkat? Dia benar-benar agak tidak bisa membayangkan bagaimana pundak lembut putri kecil yang menyenangkan, mempesona dan lincah dari masa itu. Putri kecil yang sama yang setiap murid Dao Sekte sayangi, dapat memikul beban yang begitu besar. Dao Sekte harus bisa bertahan selama beberapa waktu. Setelah kamu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi Kekaisaran Gritian, kamu dapat membantu mereka. Petik 2, kata Lan Ying. Selanjutnya, seolah-olah dia ingin membubarkan aura mengerikan Lindong, dia buru-buru menambahkan, Kekaisaran Gritian saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan mereka kemungkinan tidak lebih lemah dari kerajaan super lainnya. Petik 2, Lindong segera sedikit terpana. Ketika dia telah meninggalkan saat itu, kekaisaran Gritian hanyalah sebuah kekaisaran peringkat rendah kecil. Bagaimana mereka sekarang bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kerajaan Super? Bukankah ini sebagian besar berkat kamu? Bahkan sejak kamu dipaksa untuk pergi, Dao sekte akan mengirim sejumlah besar harta alam ke kekaisaran yang besar setiap tahun. Tentu saja, sebagian besar dari ini diberikan kepada Lin Clan. Selain itu, Daosek khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada orang tua kamu Karena itu mereka mengirim beberapa ahli ke kekaisaran Gretian Ini juga mengapa kekaisaran yang besar bisa bertahan begitu lama dalam kekacauan saat ini Lan Ying menjelaskan Lin Dong sedikit mengangguk Ekspresinya rumit Daosek tidak ramah kepadanya Dan dia tahu bahwa ini mungkin semacam kompensasi dari Ying Xuanzi. Namun Lindong tidak pernah menyalahkan Ying Xuanzi atas apa yang terjadi di Unique Devil Region saat itu. Sebagai pemimpin sekte dari seluruh sekte, beban yang ia bawa tidak terbatas pada kehormatan pribadinya. Dia harus bertanggung jawab untuk masing-masing dan setiap dari 10.000 murid Dao sekte. Oleh karena itu, tindakannya tidak pernah dapat digerakkan oleh perasaannya seperti Ying Huanhuan. -huan. Selain itu, Lindung telah menyaksikan bagaimana ia bertindak untuk membantu nanti. Meskipun kekuatan dan status Lindung sangat berbeda dari tiga tahun yang lalu, dia selalu merasa hormat terhadap Tuan Sekte Dao ini. Ada total tiga kerajaan super yang telah mengepung dan menyerang Kekaisaran Yan Besar. Mereka semua berada di bawah Gerbang Yuan, dan memiliki beberapa konflik sebelumnya dengan Kekaisaran Yan Besar. Karena itu, mereka memanfaatkan kesempatan ini. Namun, Kekaisaran Gretian saat ini tidak lemah dan telah berhasil mempertahankan jalan buntu dengan mereka sampai baru-baru ini, ketika Yuan Gan mengirim beberapa ahli. Ini telah mengakibatkan Kekaisaran yang besar terus didorong mundur dalam retret, sebelum akhirnya dipaksa ke dalam situasi kritis yang bercokol di ibu kota mereka. Petik 2, Lin Dong mengangguk, kemarahan yang mengerikan berputar di dalam pupil matanya yang hitam. Dia tidak peduli jika kerajaan super ini digunakan. Jika orang tua atau kerabatnya menderita luka sekecil apapun, dia akan membuat mereka tahu apa arti harga yang dibayar dalam darah. Selain itu, penyebab utama bencana ini. Gerbang Yuan, aku akan memberitahu kamu betapa dahsyatnya bencana yang ditimbulkan oleh ketiga anjing tua itu saat itu yang menimpa kamu. Lan Ying tidak berbicara lebih jauh ketika dia melihat penampilan Lindong dan hanya akan memberikan arahan sesekali. Meskipun kerajaan surga sangat jauh dari kekaisaran yang besar, dengan kecepatan kelompok Lindong, mereka melewati banyak kerajaan hanya dalam setengah hari, dan perbatasan yang dilanda perang kekaisaran yang besar mulai muncul dalam pandangan Lindong. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku